Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, salam baik Kali ini Pak Ari akan menyampaikan materi yang berhubungan dengan Bagaimana cara untuk bisa menentukan ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas dengan mudah dan cepat. Soal-soal ini selalu muncul sejak jenjang pernikahan, baik di tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan pada seleksi Japanese, sehingga saya bisa menyimpulkan materi ini sangatlah wajib sekali untuk kita pahami. sebagian orang biasanya tidak begitu tertarik untuk mempelajari ini lebih dalam karena ketika mereka melihat banyak teks maka mereka sudah susah untuk jawabnya sudah malas untuk membacanya, tapi mau tidak mau setiap jenjang pendidikan itu kita selalu mempelajari materi-materi tersebut itu, -itu kita perlu strategi untuk bisa menjawab soal-soal seperti menentukan ini pokok cari kalimat utama bahkan dari gambar penjelas itu memerlukan uh, trik gitu supaya kita mudah dan cepat untuk menjawab pertanyaan tersebut langsung saja yuk kita mulai pembelajarannya untuk menjawab soal ini pokok tersebut, kita memerlukan solusi cepat dan jitu agar bisa menjawabnya. Solusi jitu yang perlu kita ketahui adalah, Pertama, jangan baca dulu soalnya. Langsung perhatikan pertanyaan. Hal ini sangat penting yang perlu kalian. Solusi kedua adalah, untuk menjari ini pokok, kita harus menjari kali ini kali salah satu motor ini harus menjalankan kalian masih ingatkah dimana letaknya pada ya, tapi sebelumnya mari kita bisa menjari ini pertama-tama adalah untuk ya, menulis pokok pikiran utama untuk ini pokok utama dan membunuhi dasar untuk mengembangkan para kampus terutama tidak selalu berada di kual para krim, karena para kampus terutama bisa berada di ating atau di dan tersandar dinamati bersama awal dan tinggi di letak kalimat utama di awal biasa kita sebut sebagai para kampus Ya, kemudian letak kalimat utama di belakang yang biasa kita sebut sebagai paragraf induktif. kemudian ada pula halaman utama yang di awal dan di belakang kiri segitu nya campuran atau posisi di awal atau paragraf atau A plus B selanjutnya bagaimana menentukan kalimat utama di awal yaitu cukup melihat ciri-ciri kalimat di nomor keduanya atau pada kalimat kedua. Jadi setelah ini kalian tidak perlu membaca teks itu secara lengkap, namun langsung perhatikan kalimat kedua pada paragraf tersebut. Adapun ciri-ciri kalimat kedua tersebut adalah berikut: satu, adanya repetisi atau kata yang hilang. Baik sama maupun sebagainya, jadi antara kalimat kedua dan kalimat pertama itu ada tiga kata yang hilang. Kalau ada yang sama berarti dia termasuk kalimat sama beraninya kawan. kedua atau rujukan itu berupa kata tujuh seperti kata ini: tersebut. Ketiga, kalian perlukan ikatnya dan kalian bakal kembang. Sebab, selalu tidur di kalian kedua Dua. Yang ketiga, itu ada di sejauh orang yang Kami dari Apabila kalian makan malam sini, ketiga ciri berikut: muka. Sudah dipastikan kalimat utama tersebut berada di awal Selanjutnya, letak kalimat utama berada di komputer berada di komputer Letak kalimat utama berada di ini berada di komputer Mari kita simak di ini Pertama adanya simpulan yang ditandai dengan konfungsi tentang ya ini seperti kata uh, oleh karena itu atau berikutnya oleh sebab itu dengan pendekian apabila ketiga kata ini tertera pada tanda di belakang maka sudah pasti utama-utama itu berada Yang kedua adalah adanya simpulan berpulang pada yaitu seperti kata jadi pengantin. baik lain Saya ulangi, kalau menyuruh mencuri, kalian yang seperti seperti ini. Berarti, kalau menurut kami, takut Di akhir paragrafnya, dan apabila kedua-duanya terdapat ciri-ciri di awal, berarti yang pertama, paragraf tersebut berjenis campuran. Berikutnya, mari kita simak soal berikut ini. Baik, rekan, -rekan semuanya, untuk bisa menjawab paranya seperti ini kita harus membahas kembali apa ceritara dari awal tadi itu kita jangan membaca ber, eh, teksnya ya, namun kita langsung perhatikan bentuk pertanyaan. ternyata pertanyaan itu dari di pokok. di nah, pokok tersebut itu bagaikan ada sebuah tentu, terkulisnya sama itu tertulis sama persis saya juga ya berubah secara insip atau terserah baik mari kita cek apa ada isi apa dan kalimat kedua ya? yang, pertama, dua. yang sama kalimat pertama dan kedua kamu kita semua bisa fokus kedua ya. setiap kita sekolah ini, kita kedua ini itu tersebut nah, ternyata foto fokus tidak ada tidak ada kata yang sama dan kita gunakan ciri dua itu itu adanya berupa atap tujuh seperti itu tersebut kita perhatikan juga ada terdapat perubahan itu tersebut tersebut um, ini merupakan penjelasan dari kalimat awal kalimat cek setiap hari jumat sekolah harus berkena, untuk mempelajari Tersebut, ya, yang tersebut untuk bersih kalimat ini berarti ini uh, sini kalau menurut ini ya, taruh tersebut berarti kalimat jadi di pokok ada arah tersebut berada di awal artitas ya, jadi sudah, sudah tahu ya bersebut, sekolah dua dalam sekolah, sekolah itu yang hmm. dua ya B, membersihkan lingkungan hmm. sekolah tidak ya, secara ya misalnya jelas dijelaskan jadi tidak salah jadi hmm. okay, alat-alat kebersihan pada luar bersih ini bukan barang ether alat, alat sekolah ya Di kegiatan Jumsi atau jums yang lebih pada hari Jumat, nilai yang tepat karena ini berkaitan dengan, eh, uh, pertama ini Jumat bersih, setiap Jumat sekolah harus mengadakan kegiatan Jumat bersih. Jadi jawabannya adalah okay. Langsung bentuk pertanyaan. Pertanyaannya apa lagi? Banyak lagi. Banyak lagi. E, coba kita cek gunakan ciri pertama yaitu ada tidak kata suka kalimat pertama dan kedua. Ada tidak kata yang sama persis ulang kedua kedua? ini sudah pasti kita laporan ditulis, itu masuk dan kata berikutnya uh... dan memastikan lagi apakah ya, kalau uh, dalam yang tempat, sudah paham ini tidak dikawal karena sempat belajar, berlatih, maka kesalahan tidak melihat um, juga ciri kedua orang ditulis dalam wilayah barat dan ketepkan kita naik di pokok Kalimat ini juga perlu kita telusuri lagi ternyata kalimat terakhir terdapat kata rujukan lagi itu hal itu hal itu. Aduh, rujukan kalimat sebelumnya. Berarti ini atau jawabannya. Yang jawabannya, "A, ah, citus pabahit." Tidak ada di sini, tidak ada di perangkat citus. Kesulitan mengevakuasi korban. <tuk> Kalau evakuasi sudah, jelas "Tidak Cina dan Ini sebagai penjelas oh, Tidak ada, ada hubungannya dengan pertama. <tuk> Oke. Tidak. Tidak ada. Tidak ada ya. Jadi terjadi tidak. temukan tidak terakhir. ini sudah Ini bukan. Ini musibah, menurut